Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam, Salam sejahtera untuk kita semua Selamat siang rekan-rekan bisa dengar kami Terdengar hmm. Mengawali press briefing hari ini Kami uh, atas nama teman-teman Di belum mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah ya. Mohon maaf lahir dan batin Kalau ada salah salah di masa lalu tolong dimaafkan dan kita tidak akan berbuat kesalahan ya di masa yang akan datang, niatnya begitu ya. Dalam acara uh, kesempatan uh, merayakan Idul Fitri sebagai pengawas saya ingin sampaikan bahwa kemarin uh, Ibu Menlu telah memimpin uh, silaturahmi secara virtual. Inilah kali pertama kita di Kementerian Luar Negeri uh, melaksanakan kegiatan silaturahmi secara virtual. Lebih dari 800 uh, pegawai Kemlu Ikut menjalani uh, silaturahmi secara virtual ini dan uh, ini adalah satu yang kesempatan yang langka namun tetap memperkuat soliditas di antara kami di Kemlu di mana Ibu Menlu secara khusus menyampaikan selain uh, harapan apresiasi juga atas kerjasama yang dilakukan oleh para diplomat kita di seluruh uh, belahan dunia dan juga di Kemlu di masa sulit ini, oh, ini di saat kita menghadapi berbagai tantangan, eh, kita eh, mendorong kembali eh, semangat bagi teman-teman untuk terus aktif menghadapi segala cobaan. Beberapa yang digarisbawahi oleh Bu Menlu adalah di saat sekarang ini memang bekerja lebih banyak dari rumah, namun tetap produktivitas tetap kita eh, lakukan. Eh, beberapa hal yang diban di Fokuskan selama uh, kurang lebih tiga bulan ini dalam masa COVID adalah memfasilitasi bantuan internasional, melakukan evakuasi, dan menggalang dukungan internasional. Itu kurang lebihnya yang digarisbawahi oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Sementara Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, uh, dalam proses uh, secara bertahap, uh, Kemlu akan kembali uh, meningkatkan uh, part, apa, uh, bekerja dari kantor. Kami secara bertahap melihat kondisi kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan secara maksimal kurang lebihnya itu yang kita lakukan kemarin hari saat kita merayakan Idul Fitri secara virtual rekan-rekan sekalian pada siang hari ini saya ber, uh, uh, bersama dengan didampingi oleh di sebelah kiri saya Bapak Febrian Rudiat Dirjen Multilateral yang akan berbicara mengenai Foreign Policy and Global Health dan Pak Rizal juga bersama kami di sini dan juga ada Pak Yudha uh, saat sekarang kita ada keterbatasan waktu, karena jam satu nanti akan ada satu kegiatan lagi yang akan diikuti oleh sebagian besar ya rekan-rekan di sini. Oleh karena itu, kita coba maksimalkan kegiatan kita pada hari ini. Hal-hal uh, yang akan saya sampaikan lebih mengenai kerjasama internasional terkait COVID-19. Pak Febri akan berbicara mengenai foreign policy and global health. Dan Mas Yuda akan menjelaskan mengenai perlindungan WNI kita di luar negeri. Sementara Mas Rizal, sebagaimana selama ini dilakukan adalah menjelaskan berbagai kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri dalam paruh waktu satu minggu terakhir. Eh, nanti Pak, Pak Yuda ya, perlindungan WN-nya dijelaskan ya. Saya hanya langsung saja mengenai kerjasama internasional. Eh, mengenai kerjasama internasional ini lebih bersifat update. Eh, Di antaranya adalah pada tanggal 20 Mei yang lalu, Ibu ya. Menteri Luar Negeri telah melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Kanada. Uh, dalam pertemuan, uh, dalam pembicaraan secara pertelepon tersebut telah disampaikan apresiasi Indonesia atas bantuan sebesar lima puluh ribu dolar yang diberikan melalui Red Cross dan UNICEF. Jadi apa yang disampaikan ini telah semakin menambah lagi uh, bantuan atau dukungan internasional bagi Indonesia dalam penanganan COVID-19. Uh, di, dalam pembicaraan juga disinggung mengenai uh, usulan perjanjian produksi bersama, khususnya ventilator antara PT INKA Indonesia dengan pihak Kanada uh, kalau kita merecap kembali hingga hari ini tanggal 26 tercatat 113 dukungan internasional dari pemerintah 11 organisasi internasional 12 dan entitas non-pemerintah 90 dengan total nilai hampir sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat uh, dan sekitar 24,24 uh, 24 juta ini 24 juta lebih ya, 20, eh, maaf hampir 30 juta telah dire, sudah direalisasikan. Uh, sementara dalam konteks uh, Indonesia membantu negara lain, kita juga sudah melakukan pembahasan. Pemberian hibah kemanusiaan terkait penanganan COVID ke beberapa negara sahabat. Saya belum mau menyebutkan negara tapi nanti, nanti pada waktunya saat kita sudah menyalurkan bantuan tersebut akan diberi, akan dikomunikasikan secara terbuka. Namun dari sisi pemerintah pada saat sekarang, segala persiapannya telah kita lakukan untuk memastikan pada waktunya kita bisa berkontribusi, ikut mengurangi beban dari beberapa negara sahabat yang lebih membutuhkan pada saat sekarang mungkin untuk uh, efisiensi waktu selanjutnya saya akan mengundang Pak Febrian untuk langsung berbicara mengenai foreign policy and global health Silakan Pak Febri terima kasih Pak Faisa uh, selamat siang rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya mau join Pak Faisa juga untuk menyampaikan sel ucapan selamat hari raya Idul Fitri bagi rekan-rekan yang merayakan dan juga mohon maaf lahir batin uh, saya ingin melanjutkan uh, apa yang disampaikan Pak Faisa dengan informasi terkait apa yang akan kita lakukan dalam beberapa hari ke depan ini Bahwa tantangan pandemi COVID-19 saat ini semakin membuktikan Bahwa tidak ada satu negara pun yang mampu mengatasi masalah ini secara sendiri Kita jangan pernah bermimpi kita akan keluar sendirian Sebagai suatu negara untuk bisa terbebas dari virus ini Jadi perlu kolaborasi antar negara dan antar pihak pada tata kesehatan global juga harus dilakukan secara erat dan bersinergi. Uh, dari segi aspek politik, kerjasama elemen kerjasama internasional, serta faktor keuangan, sosial, budaya, dan lingkungan hidup berkaitan sangat erat dengan isu kesehatan ini. Dengan latar belakang tersebut, Ibu Menteri Luar Negeri Indonesia bersama dengan enam Menteri Luar Negeri dari Brazil, Afrika Selatan, Norwegia, Perancis, Senegal, dan Thailand berinisiatif untuk mendorong pembahasan isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri dalam suatu forum yang bernama Foreign Policy and uh, Global Health atau biasa kita singkat FPGH. Inisiatif FPGH ini diluncurkan pada sidang Majelis Umum SMUPBB uh, ke-59 tahun 2006 di New York. Sejak dibentuk dan dipertegas pada pertemuan menteri-menteri luar negeri ketujuh negara di Oslo, Norwegia pada tanggal 20 Maret 2007 melalui Oslo Ministerial Declaration. Sejak dibentuk pada tahun 2007, keketuaan pada FPGH dipegang secara bergilir dan setiap tahun mengambil tema spesifik dari aspek kebijakan luar negeri dan kesehatan yang kemudian diusulkan menjadi rancangan resolusi SMUPBB di bawah mata agenda Global Health and Foreign Policy. Sejak tahun 2008, negara-negara FPGH juga telah berhasil mendorong disahkannya suatu resolusi uh, Sidang Majelis Umum PBB tahunan terkait Global Health and Foreign Policy. Dan saat ini, Indonesia merupakan Ketua FPGH untuk masa tahun 2020. Sepanjang 2020, sejumlah upaya dan inisiatif telah dilakukan oleh Indonesia sebagai Ketua FPGH, misalnya pada pertemuan Dewan Eksekutif WHO tanggal 6 Februari 2020, kita telah mendorong adanya pernyataan bersama FPGH terkait COVID-19 yang pada waktu itu masih bernama Novel uh, Coronavirus. Pernyataan bersama tersebut mengimbau kepada semua negara untuk menangani COVID-19 sesuai dengan panduan International Health Regulation 2005 dan mendorong kerjasama internasional dalam penanganan COVID-19. Selain itu juga koordinasi intensif dilakukan dengan negara-negara-negara anggota anggota FPGH baik melalui perwakilan mereka di Jakarta, di Jenewa, di New York maupun melalui perwakilan mereka di negara-negara FPGH tersebut Kekuatan Indonesia pada FPGH tahun ini akan mengusung tema besar uh, yang disebut Affordable Health Care for All Kemudian dalam situasi pandemi seperti sekarang ini Affordable Health Care for All menjadi semakin penting untuk memastikan adanya sistem kesehatan yang tangguh serta layanan kesehatan obat-obatan dan alat kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu hasil yang diharapkan dari kekotohan Indonesia pada FPGH yaitu adanya kerjasama konkret terkait vaksin yang terjangkau antara lain vaksin COVID-19. Pada tanggal 1 dan 2 Juni 2020 mendatang akan diselenggarakan pertemuan virtual FPGH Ministerial Retreat 2020. Pada awal perencanaannya, penyelenggaraan FPGA Minister Retreat ini akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 9-10 sampai Juli 2020 dan merupakan salah satu kegiatan puncak FPGA yang telah masuk dalam perencanaan kegiatan Kementerian Luar Negeri tahun 2020. Namun demikian, mengingat situasi yang saat ini, maka penyelenggaraan FPGA Minister Retreat akan dilakukan secara virtual pada tanggal 1-2 sampai Juni 2020. Pertemuan virtual FPGH Ministerial Retreat sendiri pada hari pertama, tanggal 1 Juni, akan terdiri dari dua pertemuan, yaitu yang pertama pertemuan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dari negara-negara FPGH, dan juga pertemuan Direktur Utama BPJS di negara-negara FPGH. Pertemuan virtual hari kedua pada tanggal 2 Juni 2020 akan didahului dengan pertemuan Menteri Kesehatan negara-negara FPGH, dan dilanjutkan dengan Joint Retreat. Pada malam hari selepas maghrib yang akan dipimpin oleh Ibu Menteri Luar Negeri dan didampingi oleh Menteri Kesehatan. Pertemuan virtual FPGA ditargetkan akan dihadiri oleh sekitar 200 delegasi dan diharapkan partisipasi sejumlah pimpinan organisasi internasional, think tank, dan lembaga swadaya masyarakat global untuk berpartisipasi pada pertemuan ritir tersebut. Secara tentatif, Dirijian WHO dan Eksekutif Sekretari UNS Cup juga diharapkan akan memberikan sambutan. Dan juga pertemuan ini direncanakan akan menghadirkan wakil dari Gavi dan Bill and Melinda Gates Foundation. FPGA Minister Retreat diharapkan akan menyepakati suatu joint communique yang bersifat action-oriented untuk menjawab permasalahan isu kesehatan global di bawah tema Affordable Health Care for All. Pasca pertemuan retreat virtual FPGA tanggal 2 Juni, Ibu Menteri Luar Negeri akan memimpin press conference mengenai penyelenggaraan tersebut dan hasil dari FPGA retreat tersebut. Untuk itu, kami uh, akan mengundang rekan-rekan media untuk berpartisipasi pada press conference tersebut pada tanggal 2 Juni 2020. Sekian Pak uh, Faisal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum oh, Terima Pak Febri. Uh, saya selanjutnya akan meminta Pak Rizal saja dulu ya, untuk memberikan sedikit uh, gambaran atas kegiatan Menteri Luar Negeri dalam satu minggu terakhir. Silahkan Pak Rizal. Uh, makasih Pak Faizal, uh, Pak Febri, Pak Yuda, teman-teman media sekalian, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini hari pertama kita bertemu uh, pada kesempatan briefing pada siang hari ini, setelah lebaran. Tentu saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minalah wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap mudah-mudahan mudah semuanya tetap sehat. Satu hal yang penting setelah habis lebaran ini membuat agak gembira masuk kantor adalah adanya kopi gitu. Bisa minum kopi itu udah top itu. <laughs> Teman-teman sekalian, uh, sebagaimana tadi disampaikan Pak Faiza, uh, terkait dengan kegiatan Ibu Menlu dalam satu minggu terakhir, tentu karena kita memang menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Beberapa kegiatan yang mungkin juga teman-teman sudah mengikuti melalui Twitter beliau. Beliau, a change of greeting untuk Hari Raya Idul Fitri dengan beberapa menteri luar negeri. Beberapa yang kita yang sudah di apa namanya disebut juga oleh Ibu Menlu rata-rata adalah negara-negara tentu negara-negara key countries di, di OIC Misal seperti Egypt Saudi Arabia Pakistan Uni Emirat Arab Bangladesh Turki Jordan um, termasuk juga apa namanya dengan menteri luar negeri negara sahabat dekat kita Malaysia Brunei dan Singapura selain tentu mereka apa namanya mengucap saling uh, mengucapkan selama hari raya Idul Fitri tentu ada beberapa hal yang dibahas uh, mereka tentu beberapa perkembangan di kawasan dan global khususnya terkait perkembangan di uh, Palestina uh, pada pagi hari ini sebagaimana teman-teman uh, sudah mengikuti di Twitter uh, Ibu Menlu pagi ini beliau uh, berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ada tiga isu yang dibahas uh, cukup panjang oleh keduanya. Yang pertama terkait dengan perkembangan di Afghanistan, yang kedua terkait dengan kerjasama COVID-19 dan tentu yang terakhir isu Palestina. Terkait dengan Afghanistan, uh, Ibu Menlu menggarisbawahi arti perkembangan penting terakhir-terakhir uh, ini, yaitu adanya kesepakatan antara uh, pemerintah atau Presiden Abdullah Ghani dengan Abdullah Abdullah dan adanya gencatan senjata antara uh, Taliban dan pemerintah Afghanistan uh, terkait dengan uh, hari raya Idul Fitri ini. Uh, menurut Ibu Menlu ini adalah perkembangan penting uh, yang tentu akan dapat memuluskan proses ke depan untuk mendorong intra Afghan uh, dialog. Uh, dalam kesempatan itu Bu Menteri menegaskan pentingnya leadership dan kepemimpinan dari Amerika untuk terus mendorong proses perdamaian di Afghanistan itu sendiri. Ibu Mendo juga sampaikan uh, adanya statement bersama, pernyataan bersama lima menteri luar negeri, yaitu Indonesia, Qatar, Norway, Jerman, dan Uzbekistan, lima negara yang disebut sering disebut dengan quint negara-negara uh, yang terus apa berkontribusi mengikuti sejak apa dari dekat perkembangan di Afghanistan dan tentu mendorong proses intra-Afghan dialog uh, di Afghanistan segera terwujud sehingga perdamaian yang lestari bisa segera tercapai di Afghanistan. Yang kedua isu tentang COVID-19, uh, Ibu Menlu dan Mike Pompeo membahas tentang perkembangan yang menggembirakan antara apa has, sebagai hasil dari komunikasi kedua kepala negara antara Trump dengan uh, Presiden Jokowi terkait dengan Kerjasama untuk apa, pengadaan ventilators Sebagaimana teman-teman sudah ketahui Dan sudah disampaikan oleh Ibu Menlu Akhir Mei ini atau awal Juni Insya Allah tahap pertama pengiriman ventilators Dari uh, Amerika akan tiba uh, di Indonesia Hal yang digarisbawahi oleh Ibu Menlu adalah Pentingnya kembali Ini selalu disuarakan oleh beliau Pentingnya vaksin dan obat-obatan yang terjangkau Jadi akses vaksin obat-obatan dengan harga yang terjangkau juga disuarakan pada kesempatan telepon uh, pagi ini dan Ibu Menlu menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan dari AS atau leadership dari Amerika terkait dengan upaya pengadaan vaksin dan uh, obat-obatan yang terjangkau khususnya bagi negara berkembang dan kurang berkembang. Yang terakhir tentu Ibu Menlu juga men apa, membahas perkembangan terakhir di Palestina uh, tentu kembali uh, Ibu Menlu menegaskan posisi dasar Indonesia sesuai mandat konstitusi untuk terus mendorong dan mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara khususnya juga terkait mengantisipasi rencana aneksasi yang sudah diumumkan oleh uh, Israel pada pekan-pekan bulan ke depan itu yang dibahas oleh kedua Menteri Luar Negeri pada kesempatan pagi hari ini ada acara hari ini, Ibu, uh, akan, Ibu akan ada acara sampai hingga malam hari karena beliau akan ikut uh, uh, berpartisipasi dalam open video teleconference uh, DKPBB uh, mengenai Protection of Civilians. Jadi di New York nanti pada pukul 10 pagi, di mana di Indonesia akan jam 9 malam. Beliau akan berpartisipasi pada kesempatan uh, open uh, apa, video teleconference tersebut. Uh, malam nanti juga insya Allah kalau tidak ada halangan pada tanggal pada hari Minggu tanggal 31 Mei beliau akan berpartisipasi juga terkait dengan rencana ini masih rencana tentu uh, uh, apa prosesnya akan terus kita ikuti OIC extraordinary open-ended ministerial meeting uh, adanya pertem rencana pertemuan pertemuan uh, tingkat menteri uh, OIC pada hari Minggu tanggal 31, uh, tentu konfirmasinya nanti akan uh, kita sampaikan ke, uh, kemudian. Uh, itu rencana uh, kegiatan Ibu Menlu ke depan. Demikian Pak Faiza uh, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal atas uh, informasinya. Sebelum saya ke Pak Yuda, saya akan sedikit uh, menyampaikan perkembangan terkait uh, WNI kita, di pelindungan WNI kita di luar negeri. Hingga tanggal 26 Mei, tercatat 928 WNI positif COVID-19 di luar negeri. Kasus aktif sebanyak 414 orang, sembuh 465 orang, meninggal 49 orang. Uh, sementara ABK yang positif terpapar COVID-19 di 21 kapal, kasus aktif 51 orang, sembuh 117 orang, meninggal lima orang. Uh, ada perkembangan yang uh, sempat ditanyakan beberapa rekan media mengenai kasus di Kuwait. Memang ada uh, pelonjakan WNI kita yang terpapar COVID-19. Uh, 59 orang uh, dinyatakan uh, positif COVID-19. Uh, 47 antaranya adalah perawat dan 12 non-perawat kondisi sementara enam orang dirawat stabil dan 45 WNI di karantina mandiri dan juga dalam kondisi stabil 6 orang telah dinyatakan sembuh dan menjalani karantina rumah. Rekan-rekan sekalian kembali kita menyampaikan uh, harapan agar mereka yang selama disebutkan di garis terdepan sebagai perawat memang sangat rentan atau riskan terpapar COVID dan dalam kasus di Kuwait kita juga mencatat mereka yang membantu sebagai perawat juga ternyata terpapar uh, atau mengalami COVID positif sebanyak 47 orang mudah-mudahan kondisi mereka terus membaik dan uh, kedepannya kita dapat mendapat informasi yang lebih uh, positif kembali teman-teman sekalian mungkin saya juga loncat sedikit mengenai apa yang kita lakukan di Malaysia terhadap warga negara kita yang terdampak uh, dengan perapan MCO yang diperluas uh, Sejauh ini dari rekap yang telah kita miliki, perwakilan di Indonesia di Malaysia telah memberikan 266.173 bantuan kepada wni kita terdampak Covid-19. 110.447 di antaranya diberikan dalam periode 1 sampai 26 Mei 2020. Selain itu masyarakat Indonesia di uh, Malaysia juga ikut berkontribusi memberikan bantuan sejumlah 109.168. Bantuan kepada WNI kita di Malaysia Sehingga total bantuan per hari ini Yang sudah didistribusikan Ke masyarakat kita di Malaysia Sebanyak 375.341 paket bantuan Teman-teman sekalian Selanjutnya saya akan meminta Mas Yuda Untuk merespon beberapa pertanyaan Terkait uh, Perlindungan yang telah disampaikan oleh rekan media Dan untuk itu saya persilakan Mas Yuda Untuk langsung menjawabnya Terima kasih Pak Faizazah. Yang terhormat Pak Febri, Pak Rizal, teman-teman media semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon maaf lari batin, ini pertemuan kita pertama setelah uh, Idul Fitri. Uh, Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan uh, sehat. Saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman uh, media. Pertama dari Indonesia InShot. Uh, bagaimana kabar dua WNI ABK yang masih tersisa dikapalikan milik perusahaan Cina? Apakah KBRI Beijing sudah berhasil bertemu dengan mereka? Jadi sebagai flashback eh, dapat eh, kami sampaikan bahwa kasus ini terkait dengan 46 awak kapal WNI yang kita sudah tangani eh, di Busan. Jadi dari 46 awak kapal tersebut, 44 diantaranya sudah berhasil kita pulangkan, eh, termasuk satu jenazah eh, atas nama EP. Sedangkan dua awak kapal lain eh, ikut kapal eh, Tianyu 8 menuju ke RETE. Berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari KBRI Beijing, kedua awak kapal kita tersebut sudah tiba di RT, sudah ada di darat dan saat ini sedang menjalani proses karantina di Dalian selama 14 hari. KBRI Beijing juga sudah menjalin komunikasi per telepon dengan kedua BK kita tersebut dan kondisinya Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan jika proses karantinanya sudah selesai selama 14 hari, direncanakan staf dari KBRI Beijing akan menemui mereka lalu kemudian pertanyaan kedua mengenai update jumlah WNI ABK dan pekerja migran di Indonesia jadi hingga saat ini tercatat terdapat 18.199 ABK yang telah berhasil difasilitasi kepulangannya ke Indonesia jadi kami ulangi terdapat 18.199 eh, awak kapal Indonesia yang sudah bisa kita fasilitasi kepulangan dari total yang tercatat hingga saat ini 23.570. Angka ini selalu bergerak, tapi angka terakhir ada 23.570 di mana 18.199 telah berhasil kita pulangkan. Lalu eh, terkait dengan kepulangan warga negara Indonesia dari Malaysia, berdasarkan catatan perwakilan yang terakhir, Hingga saat ini terdapat 78.938 WNI yang uh, sudah kembali dari Malaysia, uh, di mana 61 persen diantaranya melalui jalur laut, uh, kebanyakan dari wilayah Johor Baru menuju Provinsi Kepulauan Riau, lalu 24 melalui jalur darat, ini uh, ada di tiga uh, PLBN yang ada di Kalimantan Barat, lalu 15 melalui jalur udara. Uh, pertanyaan dari teman-teman uh, bisnis Indonesia Update soal investigasi nasib ABKW ini di Cina Apakah hak-hak uh, sudah dipenuhi? Jadi terkait dengan hak-hak, uh, Kementerian Luar Negeri Bekerjasama dengan Kementerian Lembaga Terkait Indonesia Telah memfasilitasi pemenuhan hak-hak uh, dari almarhum AR dan SP Yang uh, dua jenazahnya dilarung uh, sebelumnya jadi berdasarkan uh, fasilitasi yang kita lakukan uh, dengan mempertemukan pihak uh, Manning Agency, ahli waris beserta kuasa hukum masing-masing uh, ahli waris telah mendapatkan hak gaji, hak uang deposit, uh, hak uang santunan. Uh, sedangkan hak uh, uang asuransi saat ini masih menunggu penyelesaian proses akta kematian. Namun kami sudah mendapat uh, informasi uh, kita ada terobosan yang Didukung oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk segera bisa menerbitkan akta kematian, sehingga hak asuransinya dapat segera dicairkan. Lalu terkait dengan uh, pertanyaan juga dari teman-teman bisnis Indonesia, kenapa warga negara Indonesia yang terpapar uh, COVID-19 di Malaysia tiba-tiba meningkat tajam? Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data terakhir, terdapat penambahan jumlah WNI yang ter- Jangkit COVID-19 di Malaysia sebanyak 49 orang. Nah, 49 orang ini berasal dari dua klaster, yaitu klaster pertama ada di depo tahanan imigrasi, uh, depo tahanan imigrasi tersebar di tiga depo, yaitu depo Semenyih, depo Bukit Jalil, dan depo Sepang. Lalu, uh, klaster yang kedua ada di uh, klaster konstruksi, uh, konstruksi uh, pembinaan yang ada di Kuala Lumpur. Jadi 38 uh, ada di klaster depo, 11 ada di klaster konstruksi. Uh, sesuai dengan informasi yang uh, disampaikan oleh pemerintah Malaysia terkait dengan uh, klaster uh, konstruksi, saat ini lokasi konstruksi sudah, sudah ditutup. Uh, berdasarkan informasi yang juga disampaikan oleh pemerintah Malaysia, kami juga uh, mendorong bahwa pihak majikan harus bertanggung jawab untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran kita terkait dengan keamanan di lokasi kerja maupun di lokasi penginapan. E, pertanyaan e, terkait dengan Kuwait, tadi sudah e, dijawab oleh Pak Faizasa. Kami e, lanjut kepada e, pertanyaan dari Indonesia Insight terkait dengan jamaah tablik. Apakah ada jamaah tablik yang sedang atau proses dipulangkan, e, jika iya, dari negara mana dan berapa jumlahnya. Jadi berdasarkan data terakhir, Terdapat 1.165 anggota jamaah tablik Indonesia yang tersebar di 13 negara e, Yang saat ini ada dalam catatan kami 357 diantaranya telah kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia e, Breakdownnya yang telah pulang e, Pakistan 136 Bangladesh 162 Yordania 5 Maroko 8 Kuwait 8 Thailand 6 total ada 357 anggota Jama tablik uh, yang sudah kita pulangkan dari tujuh negara lalu pertanyaan selanjutnya uh, terkait tablig tablik di, di India yang tersandung kasus hukum uh, berapa jumlahnya dan bagaimana perkembangannya dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 47 uh, first information report atau uh, laporan polisi kepada pihak pengadilan dari 47 FIR tersebut eh, melibatkan 334 eh, anggota Jamaah Tabligh Indonesia Termasuk diantaranya 151 dalam status judicial custody eh, Ada perkembangan terbaru eh, Telah ada putusan bebas terhadap 31 orang Serta bebas dengan jaminan bagi 45 orang Jadi jika eh, seluruh proses eh, hukum dan juga proses karantina yang ditetapkan oleh pemerintah India telah telah dilalui. Tentunya nanti dari Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan perwakilan kita, KBRI di New Delhi, dan juga KJRI kita di Mumbai, kita akan fasilitasi kepulangan para anggota jamaah tablik sebagaimana yang sudah kita lakukan di tujuh negara lainnya. Saya kira kami sudah menjawab semua pertanyaan apakah dengan pelindungan WNI. Terima kasih Pak Presiden. Oke, terima kasih Pak Faisal. I have two question on my place Yang pertama dari Jakarta Post uh, dan juga dari The Australian. Jakarta Post terkait mengenai safety dan uh, security dari peacekeeper kita pada masa pandemi COVID. Uh, kita sampaikan bisa disampaikan bahwa isu safety dan security dari peacekeeper kita adalah merupakan prioritas bagi Uh, bagi Indonesia uh, kalau ingat pada tahun lalu waktu kita melakukan uh, open debate untuk isu pada saat kita menjadi presiden uh, DK, kita angkat isu ini, isu uh, safety and security of uh, peacekeeper melalui angle uh, training dan uh, capacity building. Uh, tujuan training dan capacity building tidak lain tidak bukan, salah satunya adalah untuk memastikan safety dan security dari para peacekeeper kita. Oleh karena itu, terkait dengan situasi saat ini, uh, kami uh, dari TKMPP, kebetulan saya adalah ketua harian dari TKMPP, tim koordinasi misi pemeliharaan perdamaian betul-betul uh, melakukan uh, monitoring yang sangat ketat terhadap apa yang sudah uh, apa yang berada di lapangan bahkan uh, sudah dipastikan bahwa protokol kesehatan yang ditetapkan oleh PBB bagi seluruh misi perdamaian di bawah PBB telah dilakukan di luar itu uh, TKMPP juga telah menyiapkan SOP serupa yang khusus kita lakukan untuk uh, personil Indonesia di misi-misi PBB saat ini juga eh, dalam Dewan Kaman PBB kita juga terlibat aktif dalam pembahasan rancangan resolusi yang terkait dengan masalah penanganan atau tantangan pandemi di wilayah-wilayah konflik. Dan ini sedang berjalan saat ini eh, dan kita juga merupakan eh, co-sponsor atau eh, salah satu eh, pendorong dari resolusi DKPBB 2518 yang terkait masalah safety dan security dari uh, peacekeeper. Uh, di samping itu, kita juga dibantu oleh perwakilan RI kita di luar negeri, khususnya di wilayah-wilayah di perwakilan yang uh, wilayah kerjanya meliputi wilayah, wilayah konflik untuk juga melakukan monitoring terhadap uh, peacekeeper kita uh, di luar negeri. Uh, kita sangat betul-betul sangat uh, uh, perhatikan peacekeeper kita, karena ini adalah aset kita, aset kita yang kita uh, pinjamkan kepada Uh, dunia uh, dalam hal PBB. Uh, kemudian pertanyaan dari The Australian terkait dengan Bali Process dan Rohingya crisis saat ini. I think similar question has been raised in less than a week ago and again I would like to reiterate our commitment to address this Rohingya crisis that related to Bali Process mandate in combating trafficking in person and people smuggling as well as related transnational crimes in the region. Uh, as a co-chair of the Bali Process together with Australian co-chairs we are now. Uh, Still working on the modalities of the meeting with all relevant party to discuss the unprecedented border management challenges, including the potential health risks that COVID-19 poses for governments in addressing trafficking in person and people smuggling. We're working on that, and of course this will be an ongoing discussion with my co-chair. I will let you know as soon as I got something in more concrete. Thank you, pa Paisa. Thank you Pak you. Terima kasih Pak Febri. Ada juga pertanyaan dari The Financial Review ya mengenai web, webinar di Bali. Uh, Terus terang kita tidak terlalu um, mengikuti karena memang kalau kita ikuti setiap hari banyak sekali webinar dilakukan atas berbagai macam topik ya. Ini disebutkan webinar terkait dengan travel bubble. Saya tidak mengikuti mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut di kementerian terkait yang menangani pariwisata. Namun uh, Kurang lebihnya mungkin bisa dicari tahu ke kementerian terkait. Selanjutnya mengenai uh, Indonesia Australia pada COVID dikaitkan dengan Indonesia Australia Sepa. Pada intinya uh, kedua negara melihat pentingnya ya uh, diberlakukan perjanjian ekonomi yang memang secara penjadwal akan berlaku per 5 Juli 2020. Karena kita di masa sekarang dihadapi pada krisis hmm. COVID dan turunannya atas berbagai hal, termasuk kendala potensi dampaknya terhadap uh, ekonomi, satu negara kerjasama ekonomi, uh, semangat dari satu kerjasama perdagangan uh, yang komprehensif di bidang ekonomi antara Indonesia dan Australia diharapkan bisa dapat juga membantu pemulihan ekonomi dan menggerakkan kembali ekonomi dalam negeri beberapa hal yang pernah disiapkan sebelumnya terkait rencana kunjungan misi investasi kan, uh, Australia ke Indonesia, masih belum bisa dilakukan karena COVID, mudah-mudahan bisa kembali di uh, acarakan dan direncanakan dalam waktu dekat uh, Untuk menutup ada satu pertanyaan terkait ibadah haji dan umroh dan saya akan serahkan ke Pak Rizal dalam kapasitasnya sebagai Direktur Timur Tengah di KMU hey, yeah. uh, Makasih Pak Maizah Teman-teman uh, sekalian terkait dengan pertanyaan uh, mengenai ibadah haji ini selalu kerap ditanyakan teman-teman memang menjadi perhatian uh, kita semua tapi hingga hari ini terserang kami sudah komunikasi dengan baik kedutaan Saudi di Jakarta maupun kedutaan kita di Arab Saudi baik di Jeddah maupun gajah kita di Jeddah maupun di Riyadh hingga saat ini memang belum ada informasi atau keputusan apapun yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji. Memang kita sudah dengar adanya pelonggaran kebijakan atau apa yang kita sebut dengan relaksasi terkait dengan ibadah di masjid yang telah diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi per tanggal 31 Mei minggu besok di mana masjid-masjid di Arab Saudi mulai dibuka kecuali di Mekah jadi kecuali di Mekah yang lainnya sudah akan mulai dibuka pada hari minggu ke depan di mana protokol kesehatan akan tetap diterapkan secara ketat 20 menit sebelum uh, azan baru dibuka dan 20 menit setelah sholat uh, telah ditutup ke, akan ditutup kembali. Uh, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pemerintah Arab Saudi akan mulai membuka uh, apa namanya uh, masjid di Arab Saudi kecuali di Mekah. Itu adalah perkembangan dari sisi kebijakan terakhir, namun terkait dengan ibadah haji hingga saat ini belum ada perkembangan uh, apapun dari pemerintah Arab Saudi. Memang kita tahu pemerintah Arab Saudi sudah membentuk apa yang disebut dengan komite tingkat tinggi yang dipimpin oleh raja uh, Salman sendiri untuk memutuskan hal ini dan sampai saat ini keputusan belum dikeluarkan tentu yang akan terus mengikuti adalah teman-teman nanti di Kementerian Agama uh, yang akan langsung apa namanya uh, terkait erat dengan pelaksanaan ibadah haji meskipun komunikasi diplomatik uh, tentu berada di Kementerian Luar Negeri demikian Pak Faizah yang berikut. Terima kasih, Pak Rizal. Rekan-rekan sekalian, eh, saya akan menutup eh, kesempatan press briefing pada hari ini. Terima kasih, Pak Febrian, atas kesempatannya bergabung pada hari ini juga, Pak Rizal dan Pak Yuda. Rekan-rekan sekalian, juga terima kasih atas partisipasinya dalam virtual press briefing ini. Tetap sehat, tetap bersemangat, untuk ketemu lagi mungkin di minggu akan datang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.